So, bagi teman-teman yang berada luar sana silahkan untuk mengorder di Karlsruhe Ajo dalam melepas kilometer 20 khusus dalam pemasangan hidrolik. Oke okay, next. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. body rig Terus mana santai-santai cela. Eh, enggak terasa <tose> ya dingin, Melakukan proses pemasangan body rig. Izin, Pak, ya. Untuk dilakukan pemasangan bodi hint seperti ini, teman-teman kita ya, rekanan berat luar sana. Setelah itu, dilakukan pemotongan bodi hint. Ini untuk dilakukan proses pemasangan hidrolik nantinya. Seperti inilah body. Hinge dan nantinya kita akan melakukan proses pemasangan hidrolik nantinya. Seperti ini teman-teman. Ya, dilakukan pemotongan bagian atas. <laughs> oh, Ayo, it is amazing bro. Bodiing, pemasangan, hidrolik khususnya di Karosorin Ajo, jalan bebas kilometer 20. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana, silahkan untuk melakukan proses pembuatan mbak dump truk, bak diesel, kaltes 120 dan lain-lain. Next, kita nantikan video selanjutnya. Belum proses pemasangan hidrolik, khususnya di bagian ini. Persiapan bahan telah selesai. Tulang, oke, okay, ready, oke. Okay, next, kali ini proses pemasangan bagian kerangka tulang dari pemasang hidrolik udah mulai terbentuk. proses pengerjaan bro yang nantinya kita akan melakukan pemasangan mesin hidrolik khususnya untuk mobil 300 ini bagian menu bagian the end, bagian up pengangkatan dan bagian untuk penurunan selang selang selang selang next show yang yang kita akan melakukan pemasangan bagian selang pipa itu bang perlengkapan lakukan pemasangan secara kontinu nantikan video selanjutnya dalam proses pemasangan hidrolik nantinya khususnya di kereso Rizal Ajo lebih pas kilometer 20 oke okay, next pemasangan hidrolik udah standby hari ini dikasih oli bagian power apa namanya bang Hah? power apa power tech. power Power pack, power pack, hidroliknya itu power pack dan ini tombolnya. Eh, neon, neon, neon. Hahaha. Aduh. Lihat bang. kita akan melakukan proses pemasangan hidrolik untuk mobil L300 ini ya teman-teman power pack hidrolik dan ini tombolnya next saksikan videonya nanti dalam proses pemasangan hidrolik Oke okay, next bro pemasangan hidrolik hari ini Untuk mobil L 300, bagian tulang udah selesai dipasang. Nanti pasang ini bak dam truknya juga untuk mobil L 300. Ini juga untuk persiapan pemasangan hidrolik nantinya untuk mobil L 300 ya. Khususnya di Karosori Zal Ajo jalan bebas kilometer video 20 kemarin. Ini proses pemasangan bagian lantai khusus mobil L300 yang kemarin. Dan ini proses pembuatan bak da Oke, okay, slowly. Bagian tulang dan kerangka udah selesai. Next, bagian pemasangan lantai langsung bak L300. Next, oke, okay, lagi proses titik tertentu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hidrolik hai, tersambung bagian pangkalnya selang pipa ini ke okay, hidrolik ini bagian tombol yang akan kita lakukan proses pemasangan nantinya khususnya di Karoseri Zal khusus untuk mobil L 300 Saksikan video selanjutnya, dan kita akan melakukan proses pemasangan hidrolik. Ini lagi proses pengecatan mobil L300 yang juga diganti baknya, itu hidroliknya. Lagi proses pengecatan, nanti kita akan buatkan video vlognya secara finishing nantinya sampai selesai. Yuk, review, silahkan di subscribe channel ini unik kali ya nanti bak yang kita cek warna hitam ini bak yang baru selesai kita kerjakan dan ini bak yang kemarin kita melakukan pergantian bak next dalam. Oke, okay, next hari ini kita akan melakukan pengecatan warna hitam setelah diberi warna dasarnya warna putih. Kita kasih cat warna hitam untuk mobil L300 yang memakai sistem hidrolik dan pergantian bak khususnya di kawasan Rizal Ajo jalan bebas kilometer 20 seperti ini teman-teman sangat unik sekali bagian dalam udah selesai bagian luar Bak pergantian yang kemarin Bak bekas mobil 300 ini Oke okay. Bagus sekali, rapi dan bersih pengecatannya Ini pergantian bak untuk mobil 300 Bisa dibuka bagian belakang, kiri dan kanan Oke. silahkan diklik nomor subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Next kita nanti kita lihatkan videonya bagaimana cara proses pemasangan hidrolik. Ini yang sudah dari kerjaan dari karo aja dalam bekas KM 20 dalam proses pembuatan bak -dam truk serta proses masa hidrolik hari ini oke okay. lanjut turunnya lanjut lagi Bang dinaikkan Bang So, bagi teman-teman yang berada di luar sana, silahkan untuk mengorder di Karasorizal Ajo dalam bebas kilometer 20 Khususnya dalam pemasangan hidrolik Oke, okay, next, kita review sedikit bagian remote mau ke dalam Kita berapa Up untuk menaiki Bak dan truk silakan di subscribe channel ini khususnya bagi viewer yang berada luar sana terima kasih banyak dan see you next time ini hidroliknya